Penemuan muntahan ikan paus sperma atau disebut ambergris oleh perempuan di Terengganu, Malaysia, menghebohkan publik. Perempuan itu akan kaya mendadak seperti orang-orang yang dulu menemukannya. Berapa harga muntahan ikan paus sperma sehingga bisa membuat penemunya auto kaya? Segumpal muntahan dari hewan raksasa itu ditaksir miliaran rupiah. Ambergris dijual dengan harga antara 37.500 Hingga 42.791 dolar Amerika Serikat per kilogram. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Hanya seorang nelayan di Thailand kaya mendadak setelah menemukan ambergris di Pantai Niyom, Provinsi Suratani. Pria itu mendapati bongkahan muntahan ikan paus seberat 30 kg. Berdasarkan patokan itu, ia bisa mendapatkan hingga 1,25 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,7 miliar rupiah. Diaman, nasib 35 nelayan mendadak berubah setelah menemukan bongkahan muntahan ikan paus. Mereka kaya mendadak setelah bongkahan itu dipastikan sebagai ambergris yang sangat mahal pada Juni 2021 lalu. paran lain itu menjual ambergris tersebut seharga 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 21 miliar rupiah. Sebagian hasil penjualan juga diberikan ke warga sekitar yang membutuhkan. Ambergris adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa latin yaitu ambra dan grisea atau batu ambar berwarna abu-abu. Jika dilihat dari tampilannya, benda tersebut memang berwarna abu-abu kehitaman. Ambergris merupakan zat lilin berbentuk seperti bongkahan batu yang terbentuk dari sekresi saluran empedu di usus paus sperma. Biasanya bongkahan ini dimuntahkan paus pada kondisi tertentu. Proses pembentukannya memakan waktu bertahun-tahun. Bagaimana paus sperma bisa mengeluarkan ambergris masih menjadi perdebatan para ahli. Namun mayoritas berpandangan bedak itu dimuntahkan dari mulut paus selain keluar melalui saluran pembuangan. Setelah dikeluarkan, ambergris akan mengeras seperti batu. Pada banyak kasus, orang-orang menemukannya terdampar di pantai. Ambergris hanya diproduksi oleh paus sperma. Itupun pun hanya 1% dari mereka yang menghasilkannya. Berdasarkan beberapa kasus, ambergris ditemukan di samudera Atlantik dan pantai Afrika Selatan, Brasil, Madagaskar, India Timur, Maladewa, Cina, Jepang, India, Australia, Selandia Baru dan Kepulauan Maluku. Nilai ambergris terletak pada fungsinya untuk pembuatan parfum dan menjadi penyempurna parfum merek ternama dan kelas atas. Aroma parfum yang dicampur dengan ambergris bisa bertahan lama karena kandungan alkohol muntahan ikan paus sperma tersebut. Dalam setiap ambergris ada 456 jenis alkohol. Salah satunya ambergris yang kandungannya mencapai 25-45%. Ambergris adalah alkohol yang tidak berbau dan merupakan hasil ekstraksi dari ambergris. Ambergris juga punya beragam penggunaan selain untuk pembuatan parfum. Muntahan ikan paus ini digunakan sebagai obat serta makanan dan minuman.